Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 136 Bahasa Indonesia kelas 4. Baik langsung saja kita bahas untuk yang soal-soalnya. Nah, baik adik-adik di sini ada 5 soal yang perlu kita jawab. Kita akan melengkapi kalimat rumpang, ya. Kalimat rumpang berikut agar kalian lebih memahami artinya. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang belum lengkap. Nah, misalkan di nomor satu ini, semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut titik-titik. Nah. Yang kita lengkapi adalah yang ada titik tiganya ini, biar nanti di satu kalimat ini akan menjadi kalimat yang lengkap dan tidak rumpang lagi. Baik, untuk menjawab soal dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5, kita akan jawab di slide berikutnya. Baik. Kita akan awali dulu dari soal yang pertama Gunakanlah kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat terumpang berikut agar kalian lebih memahami artinya Baik kita akan lengkapi kalimat yang ada di nomor satu dulu Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut titik-titik laut Jawabannya adalah disebut biota laut Nah nanti jawaban biota ini adik-adik tulis di titik-titik sini Berarti kalau kita lengkapi menjadi semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut biota laut Nah kita tulis di sini biota Biot Nah, karena di sini tidak muat untuk menulis biota secara uh, kesana, maka saya tuliskan seperti ini, biota laut. Nah, itu untuk jawaban soal nomor satu Baik, kita akan lanjut ke jawaban untuk soal nomor 2-nya. Baik. Kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut, walaupun karang termasuk titik-titik khas laut. Nah, karang merupakan termasuk kepada fauna, jadi jawabannya di sini adalah fauna. Nah, maka adik-adik nanti akan mengisi titik-titik ini dengan tulisan fauna. Ini untuk menjawab soal nomor 2 Jadi, kalau kita baca kalimat rumpangnya menjadi kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut Walaupun karang termasuk fauna khas laut Nah, fauna itu termasuk apa artinya fauna adik-adik? Fauna itu berarti hewan Nah ternyata fauna di dalam laut salah satunya adalah karang Karang ini adalah fauna atau hewan Nah hewan yang di sini adalah karang itu disebut sebagai taman Padahal biasanya taman itu terdiri dari tumbuhan Baik kita jawab soal nomor tiga Indonesia merupakan negara titik-titik karena terdiri atas beribu-beribu pulau. Jadi, jawabannya adalah kepulauan. Untuk mengisi titik-titik tiga ini, maka kita isi dengan kepulauan. Jadi, kalau lengkapnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas beribu-ribu pulau soal nomor 4 peringatan harus diberikan kepada para titik-titik yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampat nah untuk mengisi titik-titik tiga ini kita isi dengan turis maka kita tulis dengan Turis Jadi kalimat lengkapnya menjadi peringatan harus diberikan kepada para turis yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampak Kita lanjut ke soal yang kelima, soal yang terakhir Hutan-hutan Papua Barat kaya akan aneka, titik-titik, yang tidak ditemui di tempat lain, misalnya buah matoa. Nah, untuk mengisi titik-titik ini, kita isi dengan flora. Jadi, kita tulis di sini dengan flora. Maka, kalimat lengkapnya menjadi, hutan-hutan Papua Barat kaya akan aneka flora yang tidak ditemui di tempat lain misalnya buah matoa